Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada. Selamat sore Kembali DivaTV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi Yang tujuannya agar channel ini Terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah, sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada kabar terbaru dan pasti ini vitamin yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya. Perhatikan di unggahan terbarunya Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya, memposting foto yang sangat luar biasa, sangat cantik. Masya Allah Bunda Lesti dengan tersenyum bahagia, Alhamdulillah kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kita langsung bersahabat. Di sini juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Mugia orang sadayana ayadina kebagjaan sarang ayadina kabarokahan. Amin. Kita aminkan ini doa baik banget untuk kita semuanya dari Bunda Lesti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan ya dari akun Instagram. Abang underscore L mengatakan, "Bunda Fatih, Papa lagi jagain Fatih dulu, Bunda selfie bentar ya. Nah, aduh, masya Allah banget ya. Ini sih kebahagiaan yang tiada taran nih yang kita dapatkan sore hari ini." Dan kita lihat persahabat Komentar selanjutnya dari akun Instagram Lesti di situ dikatakan, dilihat lama-lama kayak Lee Mineral, ada manis-manisnya Aduh, Masya Allah banget ya Apalagi melihat senyum ketawanya Bunda Lesti emang luar biasa mau Membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti Kejora Berikutnya, persahabat Ini ada potret nih, Papa Bilar dan Bunda Lesti Siapa yang dari tadi nanyain lakinya mulu No, persahabat ya, Papa Bilar selalu setia mendampingi Bunda Lesti Kejora Dan mereka lagi makan bareng, persahabat ya, Masya Allah Kebahagiaan pun lengkap sudah kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Sepertinya bakal ada vlog menarik nih di kota Bandung Semoga ada kebahagiaan dan pastinya ada kabar baik yang selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Dina dan score satu-satu mengatakan, masya Allah, gimana banget, bener-bener mirip banget, masya Allah banget idolak kesenangan kita. Dan untuk lokasi, bunda lestina bapa bilang saat ini di kampung daun, persahabat ya, tentu suasana pun asri dan sangat sejuk persahabat. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan cidukan terbaru, kabar baik dan kabar menarik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar-kabar baik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.